berjumpa dan hadir kali ini para sahabat sloter kita hadirkan bareng slot jane ya bosku ya dan yang kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top topcher88 dan untuk para slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari slot jane agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main pembocoran dan bola slot gacor di hari memainkan uh, model-model recehan aja bareng gate of gacot kacanya pada topcher88 juga kita akan coba memainkan bola dan trik gacor dari get out gacot kaca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 untuk yang paling langsung nyobain main disini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar bosku kebun untuk join grup whatsapp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku kita cuma turunkan kembali kali ini dengan spin gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita dan kali ini kita mainkan gate of gathod kaca yang merupakan salah satu game baru rilis di bosku mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak ya eh, bos dengan perkalian-perkalian besarnya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 masih bareng get off gato kaca nih Boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya Boy get off gato kaca luar biasa banget kali ini Oke okay, ini kita sambarannya agak sedikit canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan get off gato kaca namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini dan sekali lagi tuh para sempurku Slot yang pengen nyobain langsung main di situs ini Linknya sudah kita sematkan di kolom komentar Begitupun untuk join grup whatsappnya Dan kalian juga yang ingin selalu melakukan update terbaru Mulai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini Caranya cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form Pendaftarannya Bosku terlebih dahulu Sebelum kalian bergabung dan menjadi membernya Bosku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 lantang pulang sebelum tumpang, ini bosku kita coba sikat singkat kacor di kesempatan di hari ini barang kita menggarut kacanya kita turunkan si boleh kembali kali ini boy dan untuk kalian para server yang punya pola terbaiknya silahkan coret-coret di kolom komentar mungkin para server-server pengen nyoba ini ya mudah-mudahan hari peruntungan ya bosku dan ingat untuk peruntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama namun untuk profit dan bd itu tidak bisa kita samakan tentunya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 kita coba kasih paham kali ini brother Kita bercakap lagi Dan tentunya terpaksa besok terku juga uh, Terima kasih untuk kebersamaannya ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita mainkan kali ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengawali Kalian memulai suatu game slot ya Dan kali ini tercoba kita bercakap perlahan kembali Kita turunkan si bola dari of gate terkaca Kali ini bosku sebuah uh, Mantap lewat-lewat terus bosku